Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Mpawata Kelas 11 IPS 2 Asal sekolah SMA Negeri 1 Papayato Tugas Sejarah Peminatan Di video kali ini Saya membahas tentang materi teori Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia Ada beberapa teori agama Hindu Buddha Yaitu teori Yang pertama Brahmana atau Pendeta Dan yang kedua Kesatria atau Raja atau Bangsawan Dan yang ketiga, Waisya atau Pedagang, Petani, Peternak Yang keempat, Arus Balik atau Masyarakat Lokal atau Orang Indonesia Dan yang kelima, pariah atau Gelandangan Manakah teori yang paling benar agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Menurut saya teori Brahmana Alasannya karena hanya kaum Brahmana yang mempunyai kekuasaan, mengajarkan, ataupun memperluaskan agama Hindu. Kitab Veda hanya bisa dibaca dan diajarkan oleh kaum Brahmana. Tulisan dalam prasasti dan bangunan Hindu yang ada di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yang hanya digunakan oleh kaum Brahmana dalam Kitab Veda. Bukan hanya mempelajari ajaran agama Hindu Tetapi kaum Brahmana sudah dapat mengartikan ajaran-ajaran agama Hindu yang ada di dalam kitab Veda Dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum Brahmana itu menguatkan bahwa teori Brahmana benar adanya Teori Brahmana lebih dominan dibanding teori lainnya Sebab kaum Brahmana merupakan golongan yang menguasai soal keagamaan seperti mendalami kitab-kitab suci Baik, sekian dan terima kasih